lawat tadi dia lepek Ya. <conscion0000> Masalahnya aja radi si ini, ini kan masalah. Ya. Coba lihatin. Coba iurnya. Ah, ini apa? Iurnya. Ini sudah merah-merah rada agak anu mulai, mulai po, mulai kod sama teman-teman. Masya ininya snack cantik banget. Enggak bisulan, bisulan. Bisulan. Oh, kami juga. Siapa yang mempunyai, yang mempunyai kucing? Yesus pasanglah, aduh, aduh, aduh. Yesus pasangnya terima. Aminah. Ya, yang penting, Itu itu, kalau <tuk> kurang tahu kan contoh kesatan ya halus macam kesatan kesatan tarik inilah kalau awak buat betul sampai lewat senang dia sini pentas aku tengok cik ada ada bilang itu ada wasi ha ada dekat kau dia terus Nah, nanti kita Yang, bola tu. Oh, nak ambiak nak padah betul padah betul bawah susah di parah ha dia ah nak wak lambui dia lebih lambui mati mengamuk tu eh dia apa yang nak ah nak lambui yo mati ya kurang datang agak sadang ikus tak aku mending na na langit ya Bapak siap banyak datang dekat naik dari ko rommei hội tập của bà người thể. Namy tak malas, ông sombong kan yang nak duduk saja. Main jangan. dia. sombong, dia buat macam tu. Dia sombong, dia buat macam tu. Dia sampai ke pasal. mama kaki awak pijak badannya Jadi gini kan, kita kita mau melun kita melun aja, dan dia lagi tidur nih. gak Man gak pak? Oh, gue saya lihat uh, Waktu ke di lokasi dia tuh Tidak ada bergerak sudah tuh kena dan di dicarilah oh kepalanya nah kan dicari kepala ya suatu dia masuk ke dalam sungai ke dalam tiba di dalam sungai itulah kami yang anu no, kami ikat Nah ya, tani, kena ikat, kena ikat. Nah, itu tadi ini kami ikat. Lokasi ditemukan jauh nggak oh, dari pemukiman warga? Di pemukiman warga lebih kurang uh, 50 meter lah, oh, lah. Dekat. Nah dekat, tidak ada sekitar lah lebih kurang. Ini dugaan kita ular habis makan apa, -apa? Kalau dugaan kita itu kan mungkin yang saya makan di sini kan banyak babi mungkin ya mungkin babi mungkin yang siap dimakan kita oh, oh, oh. kurang pasti ya oh, ada, ada kalau tadi sudah saya tinjau ke warga ada anak kambingnya yang hilang cerita enggak ada kan nah, saya lihat mungkin kemungkinan dari pikiran kami mungkin siap makan babi jenisnya apa jenis, jenis ular ini ini lumia udah termasuk ular piton uh, panjangnya lebih kurang sekitar 9 meter lah lebih kurang panjang itu. kabarnya ini bukan pertama kali ular ditemukan di sini. Kalau Desering. kalau ular kalau di sini sering ngasuk ular seperti ini, yang besar yang sering itu, temu baru satu kali ini. Nah itu. Tapi kalau yang uh, ular seperti ini lah, warga di sini lah sering bertemu. Bukan di sini aja, mungkin di sekitar RW 18 ini ya mungkin warga yang udah masukkan air ke bukit yang melalui selang di ke bukit mungkin tak sering ya bertemu. Pak mau pak nama daerahnya apa? Ini lumayan kiluan uh, Ampalupangemiran. Nama bukitnya ada? Kan? Bukitnya bukit Pangado termasuk uh, kan bukit Ampalula oh, kan daerah ya di sini. Oke, pak pak mau pak nama lengkap siapa pak? Nama saya Bustamam. Terima kasih ya